Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kunci jawaban di halaman 123, 125, 126, 127, 128, dan 129 pada tema 2 kelas 6. Persatuan dalam perbedaan, baik sekarang kita akan menjawab di halaman 123. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Baik, kita akan menjawab. Yang pertama untuk apa? Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Mengapa? Karena penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia Siapa? Seluruh masyarakat Indonesia Bagaimana? Menegakkan persatuan dan kesatuan harus dilakukan kapanpun Kapan? Yakni dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan menghindari pertikaian antar suku dan bertoleransi Di mana? Dimanapun kita berada Ini berada ya bukan berapa Berikutnya kita akan jawab di halaman 125 Sebelum kita jawab mari subscribe dulu channel ini Kemudian nyalakan tanda loncengnya Berdasarkan dialog di atas 14 buku mini diselesaikan oleh siswa laki-laki Dan 16 buku mini diselesaikan oleh siswa perempuan Hitunglah persentase buku Mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Kemudian, hitung persentase buku Mini yang diselesaikan oleh siswa laki-laki. Berapa persen buku Mini yang diselesaikan siswa perempuan jelaskan? Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai berapa persen buku Mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Baik, untuk menentukan persen yang diselesaikan perempuan. Persen perempuan sama dengan perempuan dibagi jumlah buku ya perempuan per jumlah buku dikali 100 nah untuk jumlah buku ya nah di sini kan kita sama dengan 16 16 ini didapatkan dari mana 16 ini didapatkan dari 16 buku karena 16 buku itu diselesaikan oleh siswa perempuan jadi 16 kita taruh di atas per Jumlah buku, nah jumlah buku itu didapatkan dari 14 buku yang diselesaikan oleh wanita Kemudian ditambah dengan 16 buku yang diselesaikan oleh perempuan Mohon maaf yang 14 itu laki-laki ya Kemudian kita kalikan dengan 100% Maka sama dengan 16 dikali 100 sama dengan 1600. Kemudian yang bawah ini, yang 14 tambah 16 kita jumlahkan menjadi 30. Sehingga 1600 dibagi 30 adalah 53 1 per 3 persen. Berikutnya kita akan jawab di halaman 125 berapa persen buku mini yang diselesaikan siswa laki-laki jelaskan nah kita jelaskan menentukan persen yang diselesaikan laki-laki persen laki-laki sama dengan laki-laki per jumlah buku dikali 100% nah laki-laki tadi kan menyelesaikan sebanyak 14 buku mini kemudian 14 kita tulis dan jumlah buku Nah jumlah buku itu didapatkan dari 14 ditambah 16 yaitu jumlah buku yang diselesaikan oleh laki-laki dan jumlah buku yang diselesaikan oleh perempuan yaitu 30. Jadi itu menjadi pernya dikali 100 persen maka 14 per 30 dikali 100 persen adalah 1400 per 30 persen. 1400 per 30 ini kita bagi yaitu 1400 dibagi 30 sama dengan 46 2 per 3 persen Oke Sekarang kita lanjut ke halaman 126 Oke sebelum kita jawab silakan adik-adik subscribe dulu channel ini kemudian nyalakan tanda loncengnya Soal nomor 1 Edo membeli satu lusin donat yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari dua donat rasa stroberi, tiga donat rasa coklat, 6 donat rasa moka, dan satu donat rasa keju. Tulislah persentase untuk masing-masing rasa donat tersebut pada tabel berikut. Baik kita akan menuliskan persentasenya untuk persentase stroberi adalah 16,67. Kemudian untuk persentase coklat adalah 25 persen. Kemudian untuk persentase moka yaitu 50 persen. Kemudian untuk rasa keju yaitu 8,33 persen. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 di halaman 126 juga. Di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari keseluruhan kendaraan yang ada di area parkir? Mari kita jawab. Nah, di sini kan diketahui itu ada 60 kendaraan. Ya, ada 60 kendaraan. Terdiri dari mobil sedan 20, kemudian mobil truk 4, ah, mobil truk itu ada 10. Nah, pertama kali kita mencari dulu berapa sih jumlah sepeda motor? Ya, kita akan mencari dulu jumlah sepeda motor sebelum kita mencari persentasenya. Maka sepeda motor sama dengan sisanya yaitu 60 dikurangi sedan ditambah truk sedannya ada 20 ditambah dengan 10 sama dengan 60 dikurangi 30 adalah 30 ini untuk jumlah sepeda motornya kemudian untuk persentasenya kita kerjakan di sebelah kanan sini persentase motor dari seluruh kendaraan adalah jumlah motor yaitu berapa 30 dibagi dengan jumlah seluruh kendaraan Jumlah seluruh kedaraan adalah 60, berarti 30 per 60 dikali 100%. Maka, 30 per 60 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kenapa? Karena 30 per 60 ini sama-sama dibagi 30. 30 dibagi 30 adalah 1. Kemudian, 60 dibagi 30 adalah 2, jadinya 1 per 2. Kemudian, kita kalikan 100% sama dengan 50%. Caranya bagaimana? 100 kita bagi dengan 2, 100 bagi 2 adalah 50. Maka 1 dikali 50 jadinya 50%. Jadi persentase motor yang ada di area parkir adalah 50%. Berikutnya soal nomor 3 di halaman 126. Siswa di kelas Citi ada 30 orang. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika kepada seluruh siswa. Sepertiga siswa mendapat nilai 8. 3 siswa mendapat nilai 6, 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa mendapat nilai 9, dan 3 siswa mendapat nilai 10. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 6? Baik, kita langsung jawab. Persen nilai 6 jumlah siswa dengan nilai 6. Berapa di sini jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6? Yaitu 3 siswa mendapat nilai 6. Kemudian per jumlah seluruh siswa adalah 30. Kemudian kita kalikan 100%. Maka 3 per 30 dikali 100%. 3 per 30 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 10. Sama-sama dibagi 3. 1 per 10 dikali 100 yaitu 10%. Baik, itu jawabannya ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, jika digabungkan berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 8? Baik langsung saja kita jawab, jumlah siswa dengan nilai 7 ditambah jumlah siswa dengan nilai 8. Jumlah seluruh siswa per jumlah seluruh siswa dikali 100%, maka sama dengan 8 ditambah 10 per 30%. Sama dengan 18 per 30, kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Setelah ini kita ketahui, maka kita tulis 3 per 5 dikali 100% sama dengan 60%. Berikutnya kita jawab yang di bawah, berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 9? Mari kita jawab. Jumlah siswa dengan nilai 9 per jumlah seluruh siswa dikali 100% Sama dengan 6 per 30 sama dengan 1 per 5 Maka sama dengan 1 per 5 dikali 100% sama dengan 20% Baik, kita lanjut ke soal berikutnya di halaman 127 Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 10? Jawabannya adalah jumlah siswa dengan nilai 10 per jumlah seluruh siswa dikali 100%. Maka kita tentukan dulu untuk jumlah siswa nah adalah 3/10 1/10. 1/10 100% sama dengan 10%. Baik, masih di halaman 127. Perhatikan soal cerita berikut. Benny membeli satu setel seragam sekolah di toko XYZ. Harga satu setel seragam tersebut adalah 120000 Benny mendapat diskon sebesar 20%. Berapa yang harus dibayarkan Benny? Apakah kamu dapat menyelesaikan soal cerita di atas? Jelaskan. Baik, kita akan menjawab. Pertama-tama kita ketahui dulu harga seragam adalah 120 ribu dengan diskon 20%. Maka yang harus dibayarkan adalah 100 dikurangi 20 sama dengan 80%. Nah yang 80% itu kita kalikan dengan 120. Apa itu 120 ribu? Yaitu harga seragam tersebut. sama Maka sama dengan 80 per 100 dikali 120 ribu. Nah 80 per 100 kan sama-sama bisa dibagi 10 menjadi kita sederhanakan jadi 8 per 10 dikalis 120.000 maka sama dengan 8 dikali 12.000. Kemana angka 0 ini? Karena yang 10 ini kita bagi dengan 120.000 maka menjadi 12.000 maka sekarang kita tinggal kalikan 8 dikali 12.000 sama dengan 96.000. Maka yang harus dibayarkan Benny adalah Rp 96.000 Berikutnya di halaman 128. Sebelum kita lanjut adik-adik, subscribe dulu channel ini. Kemudian nyalakan tanda loncengnya. Ayah membeli celana serharga 150.000. Ayah mendapat diskon 15%. Berapa ayah harus membayar? Baik kita jawab. Besar diskon harga celana tersebut adalah 15%, maka 15 per 100 dikali 150000 sama dengan 15 dikali 1500 yaitu 22500 Jadi harga celana setelah didiskon adalah 150000 dikurangi 22500 menjadi Rp127.500. Kemudian kita akan jawab nomor 2, Dayu akan liburan ke Bali bulan depan. Karena memesan tiket lebih awal, ia mendapat potongan sebesar 25%. Harga tiket sebelum didiskon adalah 600.000. Berapa harga tiket yang harus dibayarkan Dayu? Baik kita jawab, harga tiket yang dibayar Dayu sama dengan harga tiket dikurangi diskon. Yaitu 600.000 dikurangi 25% dikali 600. Ri, mohon maaf, dikali seharusnya di sini 600.000 ya, bukan 60.000. 600.000. Sama dengan 600.000 dikurangi 150.000 sama dengan 450.000. Berikutnya kita akan jawab di nomor 3. Udin membeli satu set krayon di sebuah toko buku. Ia mendapat potongan sebesar 12.000. Jika harga krayon sebelum mendapat potongan adalah 36.000, berapa persen Udin mendapat potongan? Baik kita jawab. Persentase potongan harga sama dengan potongan harga per harga semula dikali 100%. Potongan harganya yaitu berapa? 12.000. Maka kita tulis 12.000 di atas. Kemudian harga semula adalah 36.000, maka kita tulis per 36.000. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka sama dengan 1/3 100% adalah 33,33%. ,33%. Berikutnya kita akan jawab di halaman 129. Buatlah soal cerita sendiri tentang persen, tukarkan soal yang kamu buat dengan teman, mintalah teman tersebut menjawab soal yang kamu buat. Baik di sini kita buatkan soalnya. mohon maaf ya ini jawabannya sekarang kita akan menjawab di halaman 129 apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini kita jawab dari yang paling atas persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum kemudian apa yang sudah kamu pahami dengan baik semuanya ya tidak ada apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham, membaca ulang dan menemukan poin penting Kemudian pertanyaan kelima, sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari Disiplin, jujur, dan tanggung jawab Kemudian untuk kerjasama dengan orang tua, langsung saja kita jawab Terhindar dari konflik dan perpecahan yang bisa mengganggu jalannya pembangunan nasional Hidup dengan damai dan tenteram sehingga mampu mengusahakan kesejahteraan hidupnya dengan lebih baik dan memajukan bangsa Mampu menghadapi permasalahan yang muncul dengan baik Termasuk masalah keamanan sekalipun Baik itu saja yang dapat kita sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh